Alhamdulillah wasallam wa wa wa alhamdulillah puji Allah wa ta'ala alam. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengaguan hanya kepada-Nya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Wah wah uswatun hasana, suritulad dan yang baik. Alhamdulillah, Allah mempertemuan kita kembali di salah satu rumah dari rumahnya. Semoga dari pertemuan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah kepada kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita isi atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan sebuah nasihat yang mana nasihat dari seorang ibu kepada anaknya. Ini hanya saya santri banyak sekali. Tatkala anaknya ingin melangsungkan pernikahan atau di waktu anaknya putrinya dalam keadaan ia dipinang oleh seorang yang soleh disebutkan dalam kitab Al-Ahkam Al-Ahkamu Nisa ibnu Al-Josih Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab Al-Ahkamu Nisa Karangan ibnu Al-Josih Rahimahullah Ta'ala Beliau menuturkan dalam kitab tersebut Wa'an Abdul Malik Ibn Umair Qala Auf Ibn Mulham Asyaibani Ibnatahu Min Iyasin Ibn Al-Harith Ibn Amr Al-Kindi Abdul Malik Ibn Al Marwan maruwan atau Abdul Malik Ibn Umair. Itu bercerita, berkata Tadkala auf, auf bin Mulham al-Syaibani itu menikahkan putrinya kepada Iyas bin Harith Ibn Umar al-Kindi. Jadi Auf bin Malik ini adalah seorang raja yang mana dia telah menikahkan putinnya kepada seorang orang yang soleh, seorang orang yang soleh. Ya, karena pernikahan itu bagian dari tanda dari ayat-ayat Allah subhanahu wa taala. Dia kebesaran Allah subhanahu wa taala dan dia adalah ibadah. Oleh sebab itulah tujuan pernikahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min ayatihi anna khalaqala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqawmin dan termasuk tanda tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Dia menciptakan dari diri diri kalian Menciptakan dari diri diri kalian atau menciptakan kalian berpasangan dari diri diri kalian itu terhadap suami dan istri istri dan suami seperti itu. terhadap wanita dan laki itu sangat butuh tujuannya apa untuk menjadikan diantara mereka saling berkasih sayang saling mencintai yang demikian itu ada tanda tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berpikir bagi orang-orang yang berpikir jadi bagi orang-orang yang berpikir bahwasanya pernikahan ini benar-benar adalah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala nanti dari pernikahan itu akan timbul apa lagi namanya kasih sayang yang lebih, dan dia akan berpikir dari air itu manusia bisa tercipta. Melalui proses air itu, manusia bisa tercipta. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak dari ayat ini, banyak sekali faedah yang terkandung di dalamnya. Hanya saja titik poin kita adalah bahwasanya Benar-benar Sebuah pernikahan itu Menunjukkan Dia adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat Sesuatu yang dituntut oleh, oleh syariat Kemudian Pajah hasad Wahadro'an tahmila ilaihi Kemudian dia dirias Si putri tersebut dirias yang mana dia akan dibawa kepada suaminya. Ndakhalat 'alaiha ummuha umamatu litawsiha. Subhanallah, ini peranan seorang ibu. Peranan seorang ibu itu sangat mempengaruhi kepada anaknya. Oleh sebab itu bagi yang memiliki putri eh bukan kita saja, bukan seorang ibu, kita juga Kan itu dituntutku, amfuskum, wa halikum naro, jagalah dirimu dan keluarga keluargamu dari api neraka. Ini dituntut, apalagi seorang wanita. Seorang wanita itu benar-benar yang memiliki putri hendaknya dia menjaganya. Yang memiliki putri hendaknya ia menjaganya dan peranan yang paling terbaik. Dari seorang putri adalah ibunya Apalagi menjelang ia berpisah Yaitu berpisah ketika si Si anak ini ingin berpisah dari keluarganya Maka ibulah yang berperan penting di sini Jangan dilalaikan Ibu yang sangat berperan penting Dan ini yang menunjukkan Nanti kebahagiaan anaknya Bersama dengan suaminya Sebagaimana yang Terkisahkan Seorang Dapat seorang istri yang tidak pernah membuat marah suaminya selama 20 tahun. istri yang tidak pernah marah, yang tidak pernah membuat suaminya marah selama 20 tahun. Meskipun sekali saja. Ini luar biasa selama 20 tahun. Siapa yang berperan penting pada saat itu? Adalah ibunya. Adalah ibunya. Ibu ini adalah peranan penting terhadap putrinya ketika... Menjelang pernikahannya. Masuk ibunya, yaitu Umbama, untuk menguasatkan kepada anaknya, faqolat. Dia mengatakan, Ya Abu Naya, Inna wasiyata, Innal wasiyata, lau taruktu, lifadli fil adabi, au mukromatun fil hasabi, taraktu dhalika, mink. Sesungguhnya wasiat ini beliau mengatakan sesungguhnya wasiat ini seandainya aku tinggalkan atau seandainya tidak lagi diberikan wasiat ini kepadamu disebabkan karena adat disebabkan karena adat dan kemuliaan keturunan tentulah aku tidak akan memberikan wasiat ini kepadamu yaitu seandainya wasiat ini tidak diberikan kepada orang yang beradab mulia orang yang berakhlak mulia tentulah aku tidak memberikan kepadamu dan sesungguhnya sekiranya wasiat ini tidak diberikan kepada orang yang memiliki keturunan yang baik keturunan yang baik karena dia adalah keturunan raja tentulah aku tidak akan memberikan wasiat ini kepadamu hanya saja kemudian dia lanjutkan beliau mengatakan wali zawiyati wali anki dan tentu aku akan meninggalkan daripada wasiat ini walakin walakinha tadkiraton lil ghafil wa ma'rifaton lil aqil akan tetapi wasiat tersebut adalah peringatan bagi orang-orang yang lalai lihat peringatan bagi orang-orang yang lalai itu adalah wasiat dan ma'rifaton dil aqil dia pengetahuan bagi orang yang berakal kemudian beliau melanjutkan ay bunayya Laut takonet, maratu anzaujih, begina abihha was tad, begina abihha was tad ilaiha atau was ilaihi. Seandainya seorang wanita itu tidak butuh untuk menikah, seandainya seorang wanita tidak butuh lagi untuk menikah. Disebabkan kekayaan orang tuanya dan kebutuhannya ia kepada orang tuanya atau kebutuhan ia kepada ayahnya. kunti agnan sungguh engkau adalah wanita yang sangat tidak butuh kepada suami. Eh, orang cantik, cantiknya cantik sekali. Orang kaya, kayanya kaya sekali. Karena dia adalah seorang apa, anak raja seorang putri raja maka seandainya tidak dibutuhkan pernikahan itu sudah cukup bagimu dengan kekayaan orang tuamu dan kebutuhanmu pada orang tuamu illa annahunna khuliqna lirrijal kama lahunna khuliqorrijal akan tetapi wanita itu diciptakan untuk lelaki Wanita itu diciptakan untuk lelaki dan mereka diciptakan dan bagi mereka itu laki-laki dicipta. Untuk wanita laki-laki itu dicipta. Karena lelaki itu sangat condong kepada wanita. Dan inilah fitnahnya Dan ini adalah kenyataan. Adapun wanita, itu contoh kepada harta. Ya makanya kalau laki itu dia ngomong, saya ingin menikah lagi, itu wajar. Itu suatu kewajaran. Dan itu memang syariat Allah ta'ala Itu syariat Allah ta'ala Apabila seorang wanita menginginkan untuk lebih dari satu. Karena itulah seorang wanita dicipta untuk laki-laki. Dari ayat Allah SWT, apa perhiasan itu diberikan kepada wanita. Ini menunjukkan bahwasannya wanita itu lebih condong terhadap perhiasan. Lebih condong terhadap perhiasan. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki diberikan berbagai macam perhiasan, itu tidak akan mencukupi kecuali dia diberikan apa? Seorang istri. Dan dia mendapatkan seorang istri. Ya. Itu adalah kewajaran dan menurut syariat Allah Subhanahu wa taala ketika ada seseorang yang menginginkan lebih dari satu istri itu syariat Allah Subhanahu wa taala tetapi harus memiliki persiapan harus memiliki persiapan biar bagaimanapun asal seorang wanita itu dia dipoligami. itu di dunia karena itu adalah syariat iya kan فَنْكِهُمَا تَوْبَالَكُمْ مِنَ النِّسَى مَثْنَى وَسُلَىٰسَ وَرُبَىٰ Menikahilah wanita apa yang baik-baik. Dua, tiga dan empat ini disebutkan dua dulu, tiga, kemudian فَإِنْ خِذْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَهِدَ Jika kalian khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Illa di sini, seseorang tidak bisa menikah dua dan tiga empat, sebabnya apa? Dia tidak bisa berlaku adil. Kalau dia bisa berlaku adil, maka anjuran untuk menikah yang kedua, tapi butuh persiapannya. Bukan hanya menikah menikah. Mengatakan kepada istrinya saya mau menikah lagi, itu menyakiti dia. Setiap kali dia berbicara, berbicara tentang poligami, poligami, poligami, itu menyakiti istri dan berkali-kali menyakiti dia. Ya kalau mau lakukan, lakukan saja langsung Sakitnya itu cuma sekali Kalau engkau mengucapkan terus-terusan itu menyakitkan dia Bahkan hatinya bisa berkecamuk Sampaikan dengan baik Kepada istri Insyaallah Istri-istri yang menambahkan surga Rela di dipoligami Benar Pasti istri yang menambahkan surga itu rela dipoligami Loh kenapa kok bisa rela? kane itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ketetapan Allah Subhanahu wa Seandainya poligami ini bukan syariat Allah Subhanahu wa dan tidak membahagiakan, seandainya poligami ini tidak membahagiakan tentu Allah Subhanahu wa tidak mensyariatkannya. Dalam suatu kaidah disebutkan innad din ja'alisa'atil basar, sesungguhnya agama ini datang membahagiakan manusia. Diterapkan koiida ini oleh para ulama. Seandainya poligami ini tidak membahagiakan, tentu Allah tidak akan syariatkan. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak syariatkan. Kemudian, yang hal demikian, kalau dia mengatakan ini poligami keliru, ini tidak benar, berarti antum menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala keliru dalam mensyariatkan ini kekafiran. Ini kekafiran. Tapi ada syarat-syaratnya. Kalaupun orang-orang yang orang-orang di dunia dia tidak bisa mengamalkan ini, insya Allah di surga dia akan tetap mendapatkan istri. Lebih dari satu. Dia tetap mendapatkan istri. Antum jangan bersedih hati. Para bapak-bapak, para ikhwan yang dia tidak mampu di dunia Disebabkan karena ada masalah-masalah syar'iah dalam kehidupan yang ia tidak bisa, maka yakinlah di surga engkau akan mendapatkan dua bidadari. Itu sudah pasti. Nabi saw itu bersabda: walir rojul zaujatan min furinin bagi seorang lelaki itu di surga memiliki dua istri. Lebih cantik lagi dari istri yang ada di di dunia ini min hurin in antum tahu hur hur itu dikatakan haur in haur itu dijelaskan oleh para ulama yang lebar matanya yang jeliita matanya yang matanya tersebut putih-putih sekali yang hitamnya hitam sekali hitam dari bola matanya itu hitam sekali lebar matanya putih-putih sekali yang, mem yang memiliki apa? Mata yang apa Mel melentik. melentik matanya. Itu dikatakan hur. Yang mana kata Nabi Yusuf melanjutkan oleh rojul zaujatan min hurin. Bagi seorang laki-laki di surga itu memiliki dua istri dari bidadari. Yuromuhu sakihima min waroi Lihat, kata Nabi Wasallam melanjutkan yang mana istri tersebut dari sumsum -sum betisnya itu nampak dari balik tujuh selendang, nampak dari balik tulang dan nampak dari balik daging. Mau dibayangkan? Tidak bisa dibayangkan. Wanita bidadari itu ndak bisa dibayangkan. Ada tidak wanita yang bisa kelihatan tulang-tulang betisnya itu dari balik daging, tulang dan dari balik sendi itu tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada orang hamba-hambanya yang beriman, "Adattu li'ibadiyish sholihin ma laa ra'at wa laa sami'at wa laa 'alaqolbin wa laa Aku menyiapkan kepada hamba-hambaku orang-orang yang saleh yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas oleh hati itulah surga yang gambaran-gambaran tersebut tentunya banyak sekali ya, rumahnya jangan sakit hati atau jangan marah karena ini adalah syariat Allah SWT kita berbicara tentang syariat bukan berbicara tentang perasaan kalau berbicara tentang perasaan, tentu wanita tidak mau menerima hal yang demikian karena tabiat seorang wanita itu memiliki sifat sifat cemburu dan tidak lepas dari sifat cemburu tersebut. Iya, anjuran pernikahan juga seseorang dianjurkan apa? Memperbanyak keturunan kan? Perbanyak anak. Mencari wanita yang subur. Sebagaimana kata Nabi Yusorallah alaihissalam, "Ala ukbirukum binisaikum fil jannah". Maukah aku khabarkan wanita-wanita penghuni surga? Maukah kalian aku khobarkan wanita-wanita penghuni surga? Kata nak kau nak kalu bala ya Rasulah tentu ya Rasulah. Kemudian kata Nabi Yusorallah alaihissalam, "Kullu wadudil walud". Dia adalah wanita yang penyayang dan lagi subur. Penyayang dan subur. Ila qadat al-usyia ilayha zujatuhu al-qadib zujuhu kaulat hadhi yadi fi yadik la aktahilu bjamsin hatta Wanita istri istri penghuni surga itu ciri-cirinya. Kata Nabi SAW, apabila dia marah, atau dia disakiti oleh suaminya, atau suaminya marah kepada kepadanya. Maka dia mengatakan, ini tanganku berada pada tanganmu. Ditarik tangan suaminya. Bukan kalau suaminya marah, dia langsung menentang juga. Kadang kalau suaminya marah, ini tuh ini, ini nyuruh-nyuruh terus loh. Kamu kan memang seorang istri harus disuruh. Tak boleh menentang perintah suami. Sama sekali. Apa yang dikatakan suami harus dikerjakan. Karena itulah yang dituntut oleh syariat. Itu yang dituntut oleh syariat. Lihat. Nabi SAW bersabda. Iza sallatil mar'a khumsaha. Fasoma syahroha. Wa hafidhat farjaha. Wa'ad wa'ad zawjaha. Kila laha. Udukhilil jannah min ayi aba bin jannah tishid Apabila Seorang istri, seorang wanita itu Salat lima waktu Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan Dia menjaga kehormatannya Kemaluannya Dan taat kepada suaminya Taat dalam bentuk apapun Mau diperintahkan buat kopi, buat susu Harus taat Dari perkara yang ma'ruf Mau disuruh Pergi ke sini. Dari perkara yang ma'ruf atau pergi ke sana, itu tidak ada masalah. Atau mungkin si suami, dia perintah bilang, Tolong ambilkan ini, kasih saya di depan. Itu harus ditaati Maka yang paling berat bagi seorang istri adalah yang terakhir ini. Taat kepada suami. Karena ridha zawtir Ridonya suami adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan suami di sisi istri itu sangat tinggi, besar sekali. Maka, ini yang perlu diperhatikan dari para seorang istri dan para seorang wanita yang akan menikah kelaknya. Menikah kelak pada hari kemudian, ini sangat luar biasa sekali ini. dari perkara ini. Ini ketaatan sulit ya. Kita koidanya tadi malam apa koidanya? Ini masuk dalam. Perintah suami masuk di dalamnya. Anna jinsa tarki al-ma'mur a'adamun min jins fi'ilil manhi'an. Bahwasanya jenis melanggar perintah itu lebih besar. Lebih berbahaya daripada jenis mengerjakan apa? Mengerjakan yang dilarang bahkan disebutkan an-nukubatatar bahasanya hukuman meninggalkan perkara meninggalkan perintah itu lebih besar hukumannya daripada mengerjakan perkara yang dilarang ini masuk suami memerintahkan dia tidak taat lebih besar hukumannya lebih besar hukumannya daripada dia mengerjakan perkara-perkara yang dilarang ini oleh sebab itu kita sampaikan bahasanya. kau ide itu masuk pada seluruh kehidupan. Kemudian kata beliau Innaki qad faraqti al-hawa alladhi minhu kharajti wal 'aysh alladhi fihi daraj. Sesungguhnya engkau akan berpisah Kampung halamanmu yang engkau berada padanya. Dan engkau akan meninggalkan apa? kehidupan tempat yang engkau telah dibesarkan padanya. Ila wakrin lam ta'arifiha pada suatu tempat yang asing yang engkau tidak mengetahuinya. Wa qorin lam ta'arifihi atau lam, lam ta'arifihi ya pokornin lam ta'alifihi dan engkau akan bertemu pada seseorang yang asing yang benar-benar engkau tidak mengetahui sama sekali asbaha bimilkihi 'alaika malikan maka jadilah engkau maka jadilah engkau budaknya dan demikian itu dia adalah milik, engkau adalah miliknya. Fakunilahu amatannya kuno laga maka jadilah engkau budaknya dan dia pun menjadi budak bagi engkau. Ikhfati minhu kisolan asoran takun laga darkan wadikron, darukan wadikron. Maka jagalah perangai yang sepuluh, jagalah perangai yang praktek atau pekerti yang sepuluh. Maka itu akan menjadi tabungan bagimu. Kata beliau yang pertama adalah ammal ula wasani. Adapun yang pertama yang kedua, fasyuhubatul bil bil Hendaknya engkau berteman dengan suamimu dengan cara kona'ah. Hendaknya engkau bersama suamimu dengan cara yang sangat mencukupi, cukup apa yang ada pada suamimu cukup. Apa yang ada pada diri mencukup. Selalu merasa tercukupi. Meskipun itu memiliki kekurangan-kekurangan. Kadang istri melirik pada orang lain. Tidak melirik pada suaminya. Ini juga musibah. Karena terlalu banyaknya istri tersebut keluar. Terlalu banyaknya istri tersebut jalan kemana-mana. Akhirnya dia memperbandingkan antara suaminya dan orang lain. Ini sangat musibah. Dan ini bisa menghancurkan. Hubungan kekeluargaan itu yang disebutkan dalam kitab lini Syaih, wal wal tu, Lahu Dan hendaknya engkau bergaul padanya dengan mendengarkan dia dan taat kepadanya. Ada sampai dengarkan apa yang diucapkan suami, dengarkan dari seorang adab. Ini berbicara secara keumuman. Apabila ada seseorang berbicara, ini ada apa? Adapnya orang berbicara, ada buta Adab Ada berbicara. Apabila ada seseorang yang berbicara, biarkan dulu berbicara sampai selesai. Setelah itu, ketika dia ingin menimpali, maka dia timpali ucapan tersebut. Begitu seterusnya membabi aulanya terhadap suami dan istri terlebih lagi antara suami dan istri ketika si suami berbicara jangan sekali-kali engkau menimpalnya karena itu bukan ajaran salafus saleh para sah sahabat terdahulu apabila suami-suami mereka itu berbicara maka mereka sama sekali tidak menjawab dari ucapannya kecuali haja suaminya itu telah selesai padanya ini daripada adab ini kadang yang kita kurang ketika teman kita berbicara kita langsung memotongnya. Belum sampai pembicaraan tersebut dia potong. Akhirnya dari ucapan-ucapan itu tidak menimbulkan faedah. Kata beliau fa'inna fil qona'a rohatul qalb. Lihat, dia menjelaskan di sini maka sesungguhnya qona'a itu ada kelapangan dada. Kelapangan jiwa. Tidak ada pertengkaran. Merasa cukup. Dia bersabar dari qona'a tersebut. Lapang, meskipun makannya ikan ikan keringnya, ya, tetap dia merasa cukup. Meskipun dia makannya hanya nasi telur, ya kita walhamdulillah Robbilalamin banyak kenikmatan Allah Subhanahuwataala berikan kepada kita. Bahkan apa? Terkadang dari rezeki yang Allah Subhanahuwataala berikan kepada kita itu berlimpah bahkan terbuang buang. Benar bahkan terbuang-buang banyak begitu banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita makanan itu sampai terbuang-buang, kita tidak pernah memikirkan saudara kita yang berada di negeri-negeri seberang yang mereka susah kelaparan dari makanan-makanan yang ada pada negeri mereka sulit mereka, namun kita menghambur-hamburkannya para sahabat itu lihat, ada kadang yang mereka tidak makan, bahkan dengan sebongkah kurma itu mereka menjaga Dia makan Sedikit demi sedikit Betapa sulitnya Tetapi keimanan yang ada pada diri mereka itu luar biasa Keimanannya Tidak bisa bernilai Tidak bisa dinilai dengan Gunung emas apa yang ada dalam hati mereka ya. Ada faedah Saya lupa nuklian dari kitabnya Faedah. Sebab-sebabnya diantara yang tidak mendatangkan kekhusyuan itu ini membawa faedah yang disebutkan oleh para ulama. Sebab-sebabnya adalah menghambur-hamburkan harta yang tidak bermanfaat. Itu sebabnya. Tidak mendatangkan kekhusyuan dalam sholat. Ini luar biasa sampai segitunya. Sebabnya diantara sebab yang seseorang tidak khusyuk itu menghambur-hamburkan hartanya. Andaknya dia mempergunakan hartanya di tempat-tempat yang bermanfaat. Berinfak. Orang yang memiliki harta, orang yang memiliki ilmu. Banyak macam infak. Infak itu bisa dengan ucapan. Ucapan yang baik itu adalah sedekah Begitu caranya. Kalau dia tidak memiliki harta, maka dengan ucapan yang baik. Kalau dia tidak bisa memiliki dengan ucapan yang baik, dengan... Perangai akhlak yang baik. Dengan akhlak apa perilaku yang baik yang dia infakkan kepada orang-orang. Bukan infak itu. Hanya sekedar harta saja. Memang itu yang dituntut. Wa anfiku mimma rozaknakum an -ay Berinfakkanlah kalian. Orang-orang yang memiliki harta. Ini perintah. Bagi siapa saja yang tidak bagi siapa saja yang memiliki harta Dia tidak menginfakkan maka dosanya besar sekali Iya, Dosanya besar sekali Orang yang memiliki harta dia tidak berinfak Maka dosanya besar sekali Karena itu adalah perintah Jelas tidak? Berinfaklah disuruh kalian berinfak bersedekah Namun kalau tidak Maka siapa yang meninggalkan hal demikian Maka dosanya sangat besar sekali Karena telah kita jelaskan koida semalam Ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna muk uh, atau anal al-muktsirin muqilluna orang-orang al yang memiliki harta itu orang yang paling rugi pada hari kiamat kecuali orang-orang yang berinfak ke kiri kanan depan belakang. Maka mereka orang yang berbahagia. Berinfak itu bukan hanya sekadar harta, tapi ucapan dan perilaku juga. Itu dianggap infak Kemudian wa fi husni sam'i wa Dan baiknya dia mendengar kendat kepada suaminya itu adalah ridho ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah. Ridho Allah Subhanahu Kemudian amma salis thalith, salis wa rabi'ah adapun yang ketiga dan keempat fatafqudu limudiy'an fihi wa maka hendaknya engkau memelihara dari penciumannya dan menjaga apa pandangan matanya. Walatakau ainuhu mingki ala syain kobi. Janganlah suami itu memandang pada sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Walatasumma anfuhu mingki illa ad dia Dan janganlah suamimu itu mencium sesuatu darimu kecuali sesuatu yang, kecuali yang harum-harum saja. Lihat. Ketika ada keinginan suami, jangan si suami berucap. Atau ketika ada perilaku suami yang tidak senang, jangan sampai pandangan suami itu tertuju kepadamu karena perilakumu. Jangan. Tapi engkau yang lebih tahu daripada keadaan apa yang diinginkan oleh suami. Apalagi kalau suami sudah mondar-mandir, mondar-mandir ke sana kemari. Dia melirik istrinya-istrinya dia hanya diam saja, main HP terus. Dia melirik terus istrinya, istrinya juga melirik dia saling bertatapan. Lo si suami itu malu untuk berbicara kepadamu. Dia itu ada keinginan terhadap engkau. Maka mengertilah. Seperti itu. Atau si atau dia mendapatkan dari istri itu bau-bau yang tidak enak. Bau kecut, bau asam. Iya. Kalau bisa ndak tahu yang mana bau terasi, yang mana bau istrinya. Ini enggak, seharusnya ndak ndak layak seperti ini. Kandangnya ketika seorang istri suaminya hadir padanya harus dia jazammul. Harus dia berhias di depan suaminya karena istrinya dia dinikahi untuk Istri itu dinikahi dua keadaan itu yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman apa? Yang pertama karena dia digaulu yang kedua karena dia harus berhias kepada suaminya berdandanlah orang suami capek dari apa? Dari sawah dari apa? Dia sudah tahu ini sudah jam sebelas ini suamiku mau datang dia percantiklah percantik dirinya berdandan dengan yang baik yang layak jangan di rumah suaminya mau datang pakai gamis pakai Jilbab itu kalau pakai gamis dan jilbab itu orang mau jalan. Tapi ketika suami berada di sisinya, hendaknya dia menggunakan pakaian yang membuat suaminya tertarik. Harus menawan di sisi suami. Jangan berdandan kalau mau keluar. Memangnya siapa suamimu? Orang luar. Si suami, si istri itu berdandan untuk suaminya. Bukan berjalan untuk orang lain. Kalau terhadap orang lain dia harus tutupin hiasannya. Tapi kepada suami itulah yang dituntut. Maka itu tujuan dari pernikahan. Tujuan si istri itu dinikahi. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Ini kadang kita keliru. Keluar pakai sepatu yang cantik. Pakai mobil-mobil yang luar biasa. Kemudian pakai jilbab yang... Apa? berbordir-bordir, pakaian yang Masya Allah akhirnya orang-orang melirik ini, bagaimana isinya ini ya kan menimbulkan fitnah harusnya biasa-biasa saja kalau mau keluar, biasa-biasa saja nanti ketika di dalam baru memoles benar-benar dirinya terhadap suaminya nah kita yang sampai terbalik kepada orang lain kita berhias tapi kepada suami compang-camping Ya pantas saja, wajar saja kamu ingin ditadut, karena begitu keadaannya. Ya, yang membuat suaminya kadang lari dari istrinya adalah sebab perkara tersebut. Dia tidak bisa melayani suaminya, bukan melayani, hanya berkumpul saja. Melayani suaminya, baik dari sisi ucapan dan melayani apa, dari sisi dia berhias kepada suaminya. Ini orang melayani, dari sisi dikatakan melayani, hanya sisi berkumpul saja, ini keliru. Di pelayan istri itu banyak bentuknya, secara umum. Beliau menerangkan di sini, maka sesungguhnya celak, ya, berhias itu menggunakan celak, laki-laki juga dianjurkan menggunakan celaknya sunnah, celak, menggunakan celak itu, itu sunnah. Baik laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk menerangkan mata. Itu tujuannya. Untuk bisa menerangkan mata. Bukan berarti laki-laki bercelak Ih kok kayak perempuan. Tidak. Lo antem saja yang tidak tahu sunnah Nabi. Cilak itu adalah sunnah Nabi. Untuk menerangkan mata seseorang. Penglihatan seseorang. Nah, kalau kabur-kabur matanya pakai celak saja. Karena tidak mungkin itu apa yang disampaikan oleh Nabi. Yang dengan sunnah-sunnahnya itu. Itu memudrotkan umatnya itu tidak mungkin. Kemudian beliau dan air itu adalah wangi-wangian yang paling wangi. Wangi-wangian yang paling wangi. Kenapa air itu wangi-wangian yang paling wangi? Apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya? Air itu mewangian yang paling wangi. Disiram tubuhnya begitu, disiram begini supaya wangi. Hah? Kenapa air mewangian yang paling wangi? Ayo. Apa maksudnya ini? Maksudnya untuk mesin di sini adalah mandilah ketika ada suamimu mandi. Ya, kalau sekarang kan zaman, zaman yang sudah canggih, dosa mandi pakai parfum aja sudah cukup, itu sudah wangi. Ya, tapi kalau bercampur asam, hendaknya mandi. Kalau bercampur asam-asam sedikit, karena memang air itu adalah sesuatu yang membuat seseorang tubuh seseorang mandi dan mandi itu membuat si wanita itu cantik dan mandi itu membuat si lelaki itu ganteng ya ketika lihat laki-laki itu habis mandi dia melihat di cermin masya allah dia melirik wajahnya ternyata saya ini luar biasa ternyata setelah dia bekerja ya kembali lagi seperti semuanya begitu juga seorang istri ketika dia habis mandi pasti melihat dalam keadaan tempuk eh, keadaan bentuk yang yang menawan pada dirinya Kemudian Al-Khomis. Amal Khomis wassadis. Ada pun yang kelima dan keenam. Fata'ahudu limaud'i tu'amihi. Wata'fkudu'inda hini manamihi. Fa'inna hararatil ju' mulhabatun. Wa'inna tanqisun na'ami mudgobatun. Kata beliau, maka jagalah makanannya. Dan juga, Berilah ketenangan ketika ia tidur Datangkan ketenangan Karena sesungguhnya Rasa lapar itu menyulut emosi ya, Rasa lapar itu menyulut emosi Membuat orang emosi Apalagi sudah di sana banyak sekali masalah Pulang tidak ada makanan Wah ini Benar-benar bisa Sebab ini loh Dikatakan oleh para rumah Sebab hanya makanan saja Ini membuat perceraian Hanya sekedar makanan ini menjadikan seseorang bisa bisa bercerai. Ya, permasalahan kecil itu luar biasa bisa menjadi besar. Karena kenapa di sini apa apa hikmah-hikmah dari adanya perceraian sebab makanan? Hah? Karena melalaikan daripada hak-hak seorang suami. Itu sebabnya, melalaikan daripada hak-hak seorang suami. Dan Susahnya tidur, itu membuat murka. Ketika suami itu sulit untuk tidur berada di sisinya itu menjadi murka, Marah terus, suaminya mau marah terus. Dia menjauh darinya. Kemudian ada kesalahan-kesalahan sedikit. Si istri itu di benar-benar dimarahi. Si suami mulai mencari-cari kesalahan istrinya. Padahal dia tidak mengetahui istrinya itu memiliki kekurangan yang banyak. Si wanita itu memiliki kekurangan yang banyak. Iya. Nabi SAW bersabda istausu bin nisai khairan fa'innahunna wan'ankum. Berwasadlah kepada wanita dengan cara yang baik, yang ma'ruf. karena dia adalah mitra hidup. Mitra hidup kalian, bukan musuh. Dia adalah teman. Si wanita tersebut, jangan... Apa, selalu mencari-cari kekurangannya. Mencari-cari kekurangannya. Sebab kekurangannya juga itu, maka seseorang dianjurkan untuk lebih dari satu. Sebab kekurangan dia. Karena dia kurang, dari secara logika kurang dengan kurang, ditambahkan jadi satu. Laki-laki kan satu. Iya kan, akalnya satu. Benar tidak? lagi Laki-laki itu akalnya satu kan? Kalau wanita setengah, Ya. Untuk mencari setengahnya lagi maka harus digabungkan. <tuh> Kemudian amma sabia wa thamina fal irau ala hasmihi wa 'iyalihi wal ihtifat bimalihi fa innal asla iltihfa fa innal as fa innal as fa innal asla ilt Bil mal ala wal Beliau mengatakan Maka sesungguhnya asal maka, maka hendaknya Engkau menjaga hubungan Keluarga dan kerabatnya Hubungan keluarga dan kerabatnya Dan menjaga hartanya, lihat terjadi banyak pertengkaran musibah atau masalah dalam dalam apa dalam rumah tangga itu sebabkan apa antara mertua dan istri terutama mertua perempuan itu banyak sekali terjadi perceraian pertengkaran sebabnya ini sang ibu mertua ingin masuk dalam rumah tangga anaknya dia tidak mengontrol bahwasanya ketika si anak perempuan itu telah dinikahi, engkau telah menyerahkan kepada orang tersebut untuk mendidik anakmu. Dan tidak boleh masuk padanya. Kecuali dari perkara-perkara nasihat yang menjadikan hubungan itu senantiasa terus-menerus ada kelanjutannya. Ini ini sebabnya terjadi perceraian-perceraian itu sebabnya karena mertua masuk-masuk padanya. Benar. Ini semuanya yang kita sampaikan adalah ujabannya ujaban para para ulama terlalu banyak mertua masuk di dalam hubungan rumah tangga anaknya. Terutama si ibu mertua. Apabila terjadi perselisihan terhadap apa? Anaknya dan suaminya. Maka dia masuk. Masuk untuk membantu anaknya. Ini keliru didikan mertua seperti ini. Keliru didikan orang tua seperti ini. Didikan yang seperti ini ketika dia membantu si putri membantu alasan-alasan si putri untuk terhadap suaminya, untuk bisa jauh dia dari suaminya, engkau menyuruh anakmu durhaka kepada suaminya. Engkau telah menyuruh anakmu durhaka kepada suaminya. Padahal yang paling baik adalah ketika terjadi permasalahan, engkau mengatakan taatlah kepada engkau, taatlah engkau kepada suamimu itu yang paling terbaik. Tapi susah ya. Dia berpikir, Di dia ada darah dar dar dar daging saya, iya darah dar daging kamu. Tapi kamu sudah menyerahkan ke, ke dia, ke orang tersebut dengan apa? Dengan kerelaan, dengan sesuatu yang halal. Tidak boleh lagi dicampuri, kecuali melanjutkan hubungan mereka, kecuali untuk melanjutkan hubungan-hubungan -hubung mereka. Beliau mengatakan. Maka sesungguhnya asal penjagaan terhadap harta itu adalah baiknya apa? Baiknya pengaturan dia. Dan penjagaan terhadap asal penjagaan terhadap keluarga dan karib kerabatnya itu baiknya pengaturan dia. Pertimbangan dia. Itu baiknya pertimbangan dia. Subhanallah. Dia mempertimbangkan kalau saya menyakiti keluarganya yang terjadi adalah perceraian, begitu caranya maka senantiasa si istri itu apa, berbuat baik kepada keluarganya, ini juga yang keliru keliru seseorang berhubung rumah tangga, ketika lihatlah, ini harus didengarkan para umaha dan akhwat ketika ia berumah tangga, si mertua itu dia harus anggap orang tuanya, nah boleh dianggap mertuanya kalau kapan engkau menganggap dia adalah mertuamu, maka itu menjadi musibah nanti kelak. Senantiasa tidak ada rasa kecocokan. Karena dia adalah mahrummu selamanya. Mertua itu adalah mahrum istri itu selamanya. Meskipun si istri telah diceraikan, Mahrum selamanya. Maka anggap dia sebagai orang tuamu. Engkau berada di sisi orang tuamu. Ini terkadang si istri menganggap saya masih punya orang tua saya ini. itu keliru pemikiran ini pemikiran yang salah pemikiran yang menghancurkan rumah tangganya sendiri yang paling terbaik adalah dia menganggap bahwasanya dia adalah orang tuanya sendiri karena dia adalah makhluknya selamanya dalam keadaan dia bercerai atau berkumpul bersama suami kemudian wa amtak awal ashir ada pun yang ke-9 dan ke-10. kesepuluh pada tafsilahu sirron أَغْرْتَ... أَغْرْتَ yang terakhir adalah yang ke dan 10 janganlah engkau menyebarkan rahasianya dan janganlah engkau sesekali bermaksiat kepadanya dari satu perintah saja jangan kau bermaksud meskipun itu satu perintah ini disebutkan satu perintah amron. Jika engkau menyebarkan rahasianya maka engkau akan engkau tidak aman dari pengkhianatan dia karena orang yang menyebarkan rahasia itu dianggap orang yang berkhianat. Jadi kalau antum dikhianati itu sebab ulah yang antum lakukan sebab ulah yang anti kerjakan al jasa amal balasan itu sesuai dengan apa yang dia perbuat. Itu sebabnya ada pengkhianatan sebabnya seseorang berkhianat karena dia pernah mengkhianati seseorang. Atau sebabnya si istri dikhianati oleh suaminya karena dia mengkhianati suaminya di belakangnya, baik dia menyebarkan rahasia-rahasianya atau kekurangan-kekurangan suaminya. Dari siapa sih istri siapa saja yang menyebarkan rahasia suaminya, menyebarkan kekurangan suaminya ini dianggap orang yang istri-istri istri yang berkhianat kepada suaminya. Ini banyak mereka tidak sadar. Dia ceritakan suamiku begini, suamiku begini, suamiku Stephen ini musibah. Ya wajar saja Allah subhanahu wa taala menimpakan dia, mentakdirkan dia agar dia di dipoligami. Itu satu kewajaran. Kemudian, apabila engkau bermaksiat bermaksiat kepada perintahnya, maka engkau benar-benar mengobarkan rasa kemarahan yang ada di dalam di dalam hatinya. engkau mengobarkan kemarahan yang ada di dalam di dalam dadanya. Sudah cukup ya ini masih ada lanjutannya cuma demikian dari pertemuan yang ringkas ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan-kekeliruan kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kekeliruan tersebut. Karena sungguh dari orang yang mendengarkan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Inna sama'u wa ta'ah wa al-qu'a'u wa'alaqullu ulaikakan Pendengaran, penglihatan, dan apa yang ada dalam hatinya itu akan dimintai pertanggungjawab kelahiran pada hari kiamat. Wa akhiru da'wana. Subhanakallahu wa alhamdulillah. InsyaAllah ilaha ilaha an. Astaghfir wa toh biar. Wasallahu ala ala muhammadin. Wa ala alihi wa sallamu ala alihi wa sallamu ala Terima kasih.